baca lah nomor 4 -si. diketahui suatu barisan 1, 7, 16 suku ke N dari barisan tersebut dapat dihitung dengan nomor un N sama dengan an kuadrat plus PN plus C dan dekat suku ke-100 ini pelajaran kelas 8 enggak sih pas awal? mengenai daerah pernah? iya kelas 8 ya ini evet satu bentuk kesamaan kuadrat juga sebenarnya ya. Kalau satu itu satu tujuh tuh kedua ya suku kedua enam belas tuh suku ke. Mm -mm. Ya. Nah kalau di satu. Bentar. A dikali satu kuadrat tambah satu B kali satu ya. nah tambah C jadi A plus B plus C satu. Nah, kalau U 2 nya kan 7 jadi A dikali dua kuadrat tambah B kali dua ya. tambah C jadi 4 A tambah dua B, tambah C, nah, persamaan kedua persamaan ketiga itu kan u3 16 jadi a 3 kuadrat ditambah b 3 tambah c yeah. jadi 9a 3b c Nah, ini tiga persamaan ini kita eliminasi. Pertama kita eliminasi B persamaan 1 dan 2. Nah ini sama dengan 7, kurang ke ya. Min 3A B, sama dengan min 6. Nah ini mentok. Itu persamaan 2 dan persamaan 3. 9A 3B tambah C, 16 ya. Kurang ke juga. Min 9 sama dengan min a min B. Nah ini jadi kita eliminasi sih. Kota Kotak-kotak apa? Kotak yang 2A konstanta 3A B sama dengan Beda. Oh, itu deret, deret. Ini itu. Kalau aritmatika sama geometri. Kaget. Hmm. Tipe juga sebenarnya. Nah, ini jadi 3, tapi ini 2A ya. Nah, A-nya 3/2. Nah, kali, min minimal kali 3 per 2 Min B Min 15 per 2 9 sama dengan B 18 Min 15 per 2 3 per 2 B nya Jadi kakek C nya 9 A 9 kali 3 per 2 3 kali 3 per 2 C nya 16 eh, nah, jadi kakek 27 tambah 9, 36 eh, 36 itu bagi 2 berapa tuh? 18 eh, 18 tambah c, 16 c-nya jadi min 2, nah berarti kakek UN sudah dapat. Dari suku ke 100. Kuadrat? Iya, per 2 n. Min 2. Jadi U 100 masuk I. 3 per 2 dikali 100 kuadrat. Tambah 3 per 2 dikali 100. ukuran 2. 100 kuadrat tuh 10.000 ribu. Eh. 10.000 bagi 2. 5.000, 5.000 kali 3. 15.000 ribu. 3 per 2 kali 100. 150. Jadi 15. 14 8. 8. Eh. 10.148. Nah itu ya suku kas 100 nya. Oke, nih minggu minggu naik nomor 4 Olip. Abda, semati ya. Ngerti gak lo? Kemana nih? Lanjut deh. Nomor lima Abda aja, Abda soalnya. Amir, coba, Abda. Nah, bacalah Amda. Bacalah. Makai, apa -da ini. Jelas suara. Ini nyok, Nah ini. Nilai minimum, eh. Ini jadi. Kalau kita bikin dulu. Ini u satu nya nol. U1, min 9, U2, min 12, U3. Nah, jadi kakek, U1 tuh sama dengan nol, A dikali nol kuadrat tambah B dikali tambah C. Jadi C-nya 0. ya. Halo U2, itu kan minus 9, jadi... A dikali dua kuadrat tambah B kali 2, C-nya 0. Eh. Jadi 4A tambah 2B, sama dengan min 9. Eh. Nah, kalau u tiga itu kan sama dengan min 12. Nah, ini jadi A dikali 3 kuadrat tambah B kali 3, C-nya kan 0. Tidak eh. usah ditulis. 9A tambah 3B, ini min 12 sebenarnya ini pacar kalau nak disederhanakan ya. ini bagi tiga bagi tiga dimin 4 sama dengan tiga a tambah b jadi nah. ini ya nah, jadi ini kaki kita eliminasi persamaan dua dengan persamaan tiga ya. tiga a tambah b nah ini nak dieliminasi variabel mana Abda? Coba pilih. Abda nak mengeliminasi variabel a atau b? Pilih isu. Abda. Oke variabel b dieliminasi. Alasan ya, Satu bawa dua ya. Pengalinya. Nah jadi kakek, minus sembilan sama empat a tambah dua b. Nah, jadi yang persamaan kedua, min 4 kali 2, min 8, 6A tambah 2B. Ya. Nah, ini kita kurang ke min 2A sama dengan min 1, A-nya ya. jadi 1 per 2. Jadi, kakek, substitusi ke, ya. setengah ini ke persamaan yang 3. 3 kali 1 per 2 tambah B, sama dengan min 4. Jadi, 3 per 2 tambah B, sama dengan min 4. B-nya jadi Min 4, min 3, per 2, min 8, min 3, ya, per 2, min 11, per 2. Nah, jadi kaget n -nya itu rumusnya setengah n kuadrat, min 11, per 2 n. Nah, kalau nak untuk nilai minimum, ini make yang cak n ekstrim, ya. min b per 2 a, ah, kemarin. B nya 11 2. A nya setengah. Jadi kaget 11 2. Per 1. Nah n nya tuh akan ekstrim atau minimum jika 11 per 2. Berarti kaget U 11 2. Itu A nya tadi setengah. 11 2 kuadrat dikurang 11 2 dikali. 11 per 2, ya. Jadi, kaget. 8, ya. Per 4. 1, 2, 4. Setengah kurang 1, ya. Jadi, min setengah dikali 1, 2, satu min 1 per 8, ya. Nah, itu ya okay. paling rendahnya jadi ya, minus satu dua satu per delapan. Oke, ada yang ngelain? Soal pertama nih, Alvaro Ozora, kenapa terlambat ini? Ayu, dulu hmm, hmm, hmm. kak. Hai, baca lah nomor 6. 6. Fungsi kuadrat y sama dengan f kurung x eh kali x nih? Iya itu fungsi y sama dengan fungsi f maksudnya. Nah itu lanjut baca. Oh, y sama dengan fungsi melalui titik 3, min -12 dan 7, 36. Jika sumbu simetrinya x sama dengan 3, tentukan nilai minimum fungsi x. Fungsi f ya. Nah, jadi fungsi f. Kalau kuadrat, kuadrat itu dia ax kuadrat plus bx plus c kan? Nah, itu teorinya, ya? jadi kalau dia melalui titik 3, min 12 itu berarti F3 sama dengan min 12 ya. A dikali 3 kuadrat tambah B kali 3 tambah C nah, jadi 9A tambah 3B tambah C min 12 ya. nah ini persamaan pertama kalau persamaan yang kedua F7 ya, sama 36 jadi A dikali 7 kuadrat tambah B kali 7 tambah c, ya, tiga enam menjadi empat a, tambah tujuh b, tambah c, ini persamaan kedua. ini boleh langsung dieliminasi, tapi uh, lebih ya besar angkonya. coba kita dari sumbu simetri dulu, kita analisis x e sumbu simetri itu min b per dua a, dia kan x nya tiga. Jadi, kaget B-nya min 6A. ya Nah, jadi kalau kamu naik substitusi, ini bisa. ya 9A tambah 3 kali min 6A. 9A min 18 min 9A. Jadi, ya. Min 12, jadi. Nah, ini jadi persamaan keempat, ya. Saja 49 A tambah 7 B nya tadi min 6 A ya. Tambah C. Jadi 49 A min 42 A 7 A itu ya. 7 A tambah C 36. Jadi ini substitusi ya. Langsung kita kurang ke. Min 48 sama dengan min 16 A ya. A-nya 3. Jadi kaget 7 kali 3. Sebenarnya ini kalau A-nya 3. B-nya min 18. Nah C-nya dapat 21 tambah C. 36. Jadi C-nya 36 kurang 21, 15. Nah, berarti fungsinya itu adalah 3X kuadrat min 18 X plus 15. Jadi kalau nak fungsi minimum berarti fungsi untuk x-nya 3. Ya. 3 kali 3 kuadrat minus 18 kali 3 tambah 15. Ya. 9 kali 3 27 minus 4 tambah 15. Min 27 tambah 15 itu minus 12. Ini namanya nilai minimum ya. Nah itu. Ada yang bingung enggak rumus simetri ya, sama substitusinya. Oke, teman -teman, ya? Tiga soal pertama. Amane, kayaknya anjir ya. Nomor 7 tiak tuh, baca tiak. Okay. Bila fungsi y sama dengan 2x kuadrat plus 6x minus m mempunyai nilai minimum 3, maka tentukan m. Nah, ini jadi kalau nilai minimum itu dihasilkan dari substitusi X ekstrim nah itu jadi ya nah kita cari dulu X ekstrim dari keterangan soal min B per 2 A B nya disini 6 A nya itu 2 jadi minus 3 per 2 ya Nah, berarti dia ini F min 3 per 2 sama dengan 3. Jadi 2 kali min 3 per 2 kuadrat tambah 6 kali minus 3 per 2 dikurang M. 2 kali 9 per 4, min 9. Ya. Jadi gagek, 9 per 2, min 2 per 18, min 3 sama dengan M. Minus 9 per 2, ya. minimum 9/2 ya. 15/2. Nah, itu ya. Jadi apal kalau tuh, sering utuh ya. Soal-soal tentang sumbu simetri dan minimum maksimum ya. Nah, ini aplikasi ini kita main ke data oke okay. baca lip. nomor 8 lip. dari tahun 1995 sampai 2002 banyaknya pelanggan telepon genggam atau dalam juta orang dapat dimodelkan oleh persamaan N sama dengan 14, x kuadrat tambah 36,1 x tambah Sampai 3,3 dengan X sama dengan 0 Mempresentasikan tahun 1995 Pada tahun berapa Banyaknya pelagang mencapai nilai maksimum? Nah ini jadi Kita pakai itu tadi Kita harus e nyari X ekstrim nah, X kuara plus B Plus C ya. Nah ini nyari X ekstrimnya Min B per 2 A tadi Min 36,1 per 17,4 min 6,1 per 14,4 nih. itu nih. 14,4 nih. 2 nih. 14,4 17,4 belas nggak mungkin tapi tahun itu negatif, ini negatif satu, berarti kalau ya ini pemulihan vlog, nah kalau ini angka nolnya sembilan belas nah kalau dia min satu kan di kiri nol kan, kalau plus di kanan kan? Jadi, kalau di kanan 1996, nah, kalau di kiri 1994, nah, tahun 1994, jadi jawabannya. Nah, itu ya yeah. 1994 belum lahir, kamu, kakak lebih belum lahir. Eh? Nah, kalau nomor 9 Coba si Abda, baca lagi Abda <tuh -tuh> nah ini Jadi kalau bilangan itu Anggaplah X plus Y Jumlahnya berarti itu 30 itu X plus Y Nah nilai maksimum Hasil kali berarti X Y ya? Nah kita bikin dulu Substitusi X plus Y sama dengan 30 Y nya berarti 30 min X Nah kalau perkaliannya Itu berarti X dikali 30 min X. Nah 30X min X kuadrat. Nah ini Kalau kita nanya di X ekstrim, Min B per 2 A tadi Min 30 per 2 kali min 1 15 ya nih ya. Nah itu ya Kalau dikali ke berapa 15 kali 15 225 Nah kita bandingkan Bener kan 30 sama dengan 15 tambah 15 Bisa juga sebenarnya 10 dengan 3 Nah kita kali ke kalau 10 kecil kan cuma 30 Kalau 0 sama Ini 10 tambah 20 ya kalau 0 20, 200 ratus, nol nol 0 sama 30 nol nol nol nol nol nol Jadi, tentukan kedua bilangan tersebut, 15. Nah, itu, ya. Okay, nomor 10 Eva 10 selisih dua bilangan adalah 10 jika hasil kali kedua bilangan menghasilkan nilai yang minimum Tentukan kedua bilangan tersebut Nah kalau selisih berarti dikurang ke X Y 10, hasil kali minimum X waktu nya X kali Y nah kalau kita seperti itu sih, X min y sama dengan 10 berarti nak nyari Y nya berarti X, sama dengan, x min 10 ya. nah hasil kalinya berarti kagak. X, x min 10 X kuadrat min 10 X nah kalau nak nilai minimum kita cari X ekstrim ya. min B Min 10, min per 2A, ah, 2 kali 1. Jadi 10 per 2, 5. Itulah kakek 5 kali 5, hasilnya itu 25 5. Eh, 5 kali 5, bukan 5 kali 5, eh. Nah, kalau X-nya 5, Y-nya kaget 5 kurang 10, eh. Minus 5 saja deh. Nanti 5 dikali minus 5, main 25. Nah, inilah lah nilai mie minimum. tuh ya? Oke, nah habis. Kurang gak enak jadi lah ya. Eh. Ada yang bingung enggak jawab al Alvaro Al-Faru. Hm. Mm. Aman nih. Eh. Bisa lah ya mengelola fungsi kuadrat ya. Eh. Yakin lah. Insyaallah. Main tip. Oke. ya. Yeah. Nah, kayak gitu masuk bab baru lagi di pertemuan selanjutnya Insya Allah hari Jumat. Hmm. Ke mengenai bangun ruang sisi lengkung di sekolah belum masuk ya, eh? sisi lengkungnya. Oh. Kalau tia sampai mana sudah? MTK lah, sampai cerminan bangun ruang. Bangun ruang ini, aku transformasi geometri, bukan bangun ruang. Yang ini kayak bentuknya sama, tapi cuman kebalik-balik, bang. Oh, Cian ya, pok. Sebentar-sebentar, Kak. Tadi disuruh ngeringkas. Ya, kalau ada ininya, forward, baik, gue ah. Biar kak baca. Ingat, Sama kawan-kawan yang c juga, nah, ini. Ini pencerminan pada bidang kuadrat. Oh. Pencerminan pada bidang nah, kuadrat. Kayinilah. Hormat, forward meja. Sebentar. Bidang kuadrat. Kalau PM sampai mana? Ojora. Masih bab lama itu lah. Bacaannya siapa yang nggak kerja di kemarin tuh? Nah minggu kemarin. Minggu kemarin. Mana ini? Aduh, aduh aduh. Nah, sampai perkalian dan pembagian bentuk akar. Udah. Ini yang pati ya? Oh iya, transformasi geometri. Iya. Ini tugas ini. Tidak, catatan. Yo gambar bayangan Iya. Ininya transformasi geometri itu. Kalau abda sampai mana abda materinya? SMP Al Azhar. Cina, soalnya udah coba, udah tuh di ininya. HP, hp pakai apa apa laptop aku setting ininya mungkin, setting ini, atau mikrofon gitu maksudnya. Atau chat bya coba, udah chat di ininya, di zoom. Ininya meeting ini. Update sampai mana? Oh masih grafik ya, grafik fungsi ya, fungsi kuadrat ya. Kalau ppm tadi mana, Zor? pembagian eh masih perkalian dan pembagian bentuk akar. Why? Why? <laughs> nah, okay, okay. Nah, ini yang TMM kan? transformasi geometri, ya. Yeah. mau nah, yang C ini kan Gak lah. lagi loading deh ini koordinat ini ya. translasi belum nah pencerminan ini tiap ya. enggak baru masuk hari ini tadi translasi belum ya tapi dibahas ya belum. Nah, inilah. Apakah setiap hari kalian bercermin? Nah, bayi bebek cermin eh. Ya? Ngaca lo. Oji bayi tuh. Ngaconian si monyet. nah Proses pencerminan eh. Ya? Mana ini? Si Olip. Baca Olip. Apa itu pencerminan? Refleksi atau pencerminan adalah proses mencerminkan setiap titik bangun geometri terhadap garis tertentu atau sumbu cermin sumbu simetri. Nah, itu sumbu simetri. Tadi kan bla bla jadi fungsi kuadrat, ya. Nah, ini jadi contohnya. Kita ada pencerminan tuh terhadap sumbu x, e, terhadap sumbu y, terhadap garis macam-macam, ya. Nah, ini kalau sumbu x e. Nah. Ya, yeah. kalau a ini pencerminannya, sama a aksen ini, min enam koma enam, sama min enam koma min enam, eh, ini pencerminannya, kalau b, berarti sama berapa? Misalnya terhadap sumbu x, coba si vefa, ayo vefa. Lihat Ini aksen Sama A Apa yang beda Cuman ordinatnya kan Apsisnya sama Sama-sama min 6 Tapi 6 yang di dipucuk Berubah jadi Negatif Kalau 3,4 Mana apa Eva B aksennya berapa 3-nya tetap Cek 6 kan Sama-sama apsis Salin B 3,4 Betul sekali, pinter, bolehlah. Survei membuktikan. Jeng, jeng, jeng, jeng. No, apa, no, D? No, no. Klik titik A, B, atau C. Nah, ini. Ini kalau terhadap sumbu Y, ya. 3,4 tapi kalau sumbu x tadi betul 3,4. Jadi tergantung cerminnya di mana. Kacau kamu lah Pacat di tukar-tukar bisa ditaruh di kamar mandi, bisa di meja rias, ya. baju. Ya. Ada terhadap y sama dengan e Ini tiak belum nyampe y ya. sama dengan e. Ya. No keluar tiap. Ya, ya, nah, jadi PM jangan ketinggalan sudah ya, kak ya yeah. Oke okay, Ozora Ozora ini kan ambisius Oke okay. yeah. bosen akar-akar terus ya tidak berbuah akar we makan jagung ya makan apa, ubi cek lagi belajar ya. pokoknya ini teoritis kalau pajak sediokelah buku berpeta tidak payah kamu gambar koordinat kalau ada buku peta eh belilah ya kakek ya mbak Co ojora dari contoh-contoh tersebut sifat-sifat apa yang dapat kalian simpulkan dalam refleksi atau pencerminan nah kira-kira cek mana jadi coba ulangi apa yang kakak omongnya tadi nah iya <tinyo>, pokoknya paca sama ya nah ini nomor satu baca ajarah satu pencerminan terhadap sumbu x a A, titik, b titik a ta absisnya di a kecil ordinat di b men. dicerminkan terhadap sumbu x menjadi titik a aksen dengan absis sedikit lagi mati zoomnya ordinat negatif Santai, santai. Siap, siap. Olip, olip. Nak baca langsung ya. Nomor 2, coba ulangi. Olip. Ayo, cak mana? Penjaringan terhadap sumbu y a. Titik A. Absisnya a. di a kecil. Koma b kecil. B kecil itu ordinat. Jadi, jadi bacanya itu harus ya. Jadi kamu harus tahu nama-namanya ya. Hmm. namanya itu dia kenapa udah baca di ini nah kalau ini A ini titik tadi tuh ya kalau A kecil ini namanya absis artinya lokasi di sumbu x kalau B itu namanya ordi nah ya nah C itu dicerminkan terhadap sumbu y, maksudnya menjadi ini, ya bacanya tuh, ya. titik A aksen, ya dengan absis negatif a, ordinatnya b. Nah, ini kakek dihafal sebenarnya, cuman sebelum menghafal memang yang slide tadi, ya harus digambar itu beli buku peta-peta kayak. -peta, jadi Jumat kamu buku peta petanya sudah siap Kakak nerangke ke tuh kamu tinggal sambil nonton sambil bikin di buku peta petanya ya okay. tiap belum nyampe yang yang sampai sini tiak? eh rumus-rumus sifat ini kamilah sudah disuruh nyatet ini dari lamu OPM lah sudah nyantet, tapi ngapa uji ojorah masih akar-akar, akar? Ini kan udah. Oh, sudah. Hmm? Sudah. Ini akar. Ini translasi sudah. Oh, boleh lah. Ya, Olif hafal ya, salut ya. Boleh lah. <laughs> Ampun kayak. <laughs> Aneh si ada ini. <laughs> lip tolong lip, get marah isi ajaora kalau malas belajar. Eh. Hei, naklu karya. Oh, jauh olip langsung dah nih, berarti maju pm. Aida. Wah, <laughs> non. Agak ada sifat-sifat deh. -sifat, Tapi memang. PM yang persamaan kuadrat itu belum ya? belajar? Yang mana? Yang cak kakak basket tadi. Yang apa? Fungsi kuadrat yang grafik? Yang f(x) itu eh, yang tadi awal. Iya. Nah itu. Ini kan? Yang ini malah malah yang singkat oli ini pelajaran kelas 8 awal. Iya, kalau yang pola bilangan itu memang kelas satu malahan. Kalau yang kurikulum. Oh. Ada revisi. Iya. gambar-gambar Excel ini belum kan diajarin kan? Belum. Nah, itu ya. Memang berarti saling tumpang tindih. Kamu nih urutannya sesuai selera guru ya. Eh? Mm, muter. Ayo. <laughs> Ngajak. Iya, asli. Rotasi Rotasi betul. sudah. Oh, iya awal, eh. Rotasi <laughs> muter. Iya kamila sudah itu ke pas awal masuk kelas sembilan kan? padahal <SIS> ya kalau ini duluan nih kayak pasti tinggal latihan soal Mbak. kalau tiak uh, masuk ini apa sudah lewat oh lah sudah yang minan ini mau mau gurunya aja bahas dari mana dilatasi sudah juga ya Udah, tapi rotasi kan udah baru, tapi baru mau masuk pencerminan itu. Oh, melompat lompat ya. Kalau yang translasi <tuk> sudah juga? Gitu. Iya. Yang mana? Yang rumus-rumus tadi? Iya, kalau translasi. Yang mana sih? Lupa, Kak. Ini nah, yang ini nih Nah, ini kan pokoknya koordinat ya, kayak kan Koordinat, lah belajar ya nah sudah ini waktu pemahaman konsep yo nah transisi ini pokoknya hmm, ini okay. Nama-nama lainnya ya kakek jumat kakak tinggal latihan soal ya berarti teorinya kan lain ini kan nah, ya yeah. jadi transformasi ya. perubahan letak suatu bangun geometri ya oke okay. satu menit terakhir ya Nah mudah dan bermanfaat, kakek. Kabari be, kalau ada PR di grup ya, atau Jumat lagi ya, nglesnya. Oke. Okay.